Oh, you fine. How old are you? I can't pull one girl, bro. I love you. I love you too, bro. No, I'm from Jordan. Michael Jordan. <laughs> <laughs> oh oh shit. Woyow, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Jam Masih bersama saya, Samudi Repsol Baskoro Ahmad Samudi, Samudi Repsol Baskoro Ahmad uh, Dalam sebuah video kali ini, Admin mau membahas seputar Omey TV Yang pernah diposing sama Ma Bro, Ayo speed Enggak uh, hanya itu ya teman-teman, ngomongin soal Umi TV, soal Umi, kita pasti teringat sama PP orang susah yang kemarin viral di TikTok ya teman-teman, yang diunggah sama Bang Ed Rezki Gunawan Iki. Banyak orang menggunakan PP orang susah itu gara-gara simbanya yang gedung putih itu nyerocos dan tiba-tiba ngomong orang susah itu gara hanya karena ngelihat sebuah kenang-kenangan uh, seragam sekolah kan. Enggak banget ya bro, langsung lebih rujak sama netizen, apalagi tahu sendiri cowok-cowok itu kan solidaritasnya tinggi ya kak, woy gokil. Enggak hanya itu ya teman-teman, Bro Ice Speed itu beberapa hari yang lalu juga dia memposting sebuah video dengan caption Wanita tidak menyukai saya, yang dimaksud wanita tidak menyukai saya itu adalah wanita-wanita yang ada di Omi <laughs> Kita langsung lihat suplikannya ketika mah, Bro Ice Speed itu Uh, bermain umi TV ya teman-teman Dia live streaming umi TV Dan mengunggahnya di uh, Halaman Facebooknya Tapi yang dilakukan Apra Aisubit itu lucu Ketika nggak ada wanita yang tertarik Dengan dirinya Justru ada satu orang laki-laki Yang mencintai dirinya Kan gokil bro dicintai sama laki-laki. Oke, kita langsung play duplikan yang video mabru Icebit. Eh uh, ini udah saya kasih translate ya, teman-teman. Jadi, ya teman-teman langsung bisa nonton aja. Yo, you fine. Oh, you fine. How old are you? How are you? berapa usiamu? ketawa what's dia. I Yo, what's good? I keep selling, Yo, Dang, I keep selling the bag, bro. I, I, I can't pull one girl, bro. I can't pull Gue one gak girl. Gue bisa narik satu gadis pun, bro. Like every time like they like they get right there, I just sell the bag, bro. Like, I like I just keep selling him Oh, hey, hey. What's good? What's good? How are you? you? I'm fine I'm fine I love you, man I love you, man <laughs> Haha I love you love you too, I love you too, bro I love you, too, what what too, are you doing right now? Nothing, chilling Nothing, chilling you just chilling? Yeah You, you from Germany? Oh, dikira dari Jerman No, I'm from Jordan Jordania. yeah Jordan Michael Jordan, bro <laughs> Maaf, bro, I sepi. So Bisa-bisanya. No, I'm from Jordan. Uh, I'm from Jordan itu maksudnya Yordania ya, teman-teman? Yordania -teman? itu mana? Arab Saudi ya, kalau nggak salah. Dia mata uangnya dinar Jordan Maaf, bro, I sepi. So Michael Jordan. Mentang-mentang si laki-laki itu bilang, Aku mencintaimu, I sepi so itu langsung ngomong apakah prosel dari Jerman ada apa dengan negara Jerman bro? Waduh, No M from Jordan, Michael Jordan, Ma Bro Speed. Oh ya, caption yang ditulis sama Ma Bro Speed itu seperti ini ya teman-teman. Wanita tidak menyukai saya, ya kan? diunggah beberapa hari yang lalu itu captionnya sama Bro E eh, tapi ketika wanita nggak nggak tertarik sama Ma Bro E eh, di Michael Umi TV ternyata ada satu laki-laki yang tertarik dengan dirinya <laughs> Michael Jordan <laughs> Ma Bro E eh, <laughs> Michael Jordan kan atlet ya Bro <laughs> atlet kan <laughs> Ma Bro susupit. Oke, okay. sehat selalu untuk semuanya dan buat teman-teman yang main Omi TV atau Omekel ya eh uh, Mudah-mudahan apa ya, nggak terjadi lagi hal-hal yang seperti kemarin ya teman-teman enggak -teman. terjadi hal-hal yang ya suka ngatain orang atau apa, nggak baik Kan kemarin kasihan mbaknya dirujak sama netizen seluruh Indonesia dirujak Gara-gara ngucapin orang susah, kan kita nggak tahu ya bro latar terbelakang seseorang itu kayak gimana Kita nggak tahu Barangkali, ya dia menampilkan background seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu, tabungannya banyak, ya kan? <tuh> Aduh, orang susah. Saya orang susah, bro. Nih, saya orang susah. Aduh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton channel ini. Semoga menghibur dan menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sweet. Thank you, bro.